Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hah? <laughs> <tuk> kok ga ada goblok <tuk> totototot to. <tuk> d, d, <de>. a ah, dibaca? baca retak kan ginjal kau goblok, goblok Oh, oh, oh, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> oh, mau oh, oh, jadi go go eh enggak enggak enggak ada eh ini tepung buat bibir ciken di Teman yang ke situ gede boleh mampir ke warung Bella Ada menu apa aja Ada ikan bakar. Ikan bakar. Si libat. nasi liwet. Nasi liwet khasnya itu ya. Iya, nasi liwet. Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? What? Eh. What the? Oke, iya. Maksudnya itu. Ya. Maksud itu, itu. Uh, apa namanya kamu mau nggak pergi bareng aku? Lah, kenapa? Ayu, ayo, eh, ayo, dek ayo, ayo, eh. Nggak kok malah lari semua nih gimana? Gunten memang.